Pekan lalu Presiden Jokowi Dodo geram dengan banyaknya stok vaksin yang masih menumpuk dan tak kunjung disuntikan ke masyarakat. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM darurat di Istana Merdeka Jumat 16 Juli 2021. Saat itu Jokowi meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera menghabiskan stok yang ada. Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di Provinsi, di Kabupaten, di Kota, di Rumah Sakit, di puskesmas, puskesmas terlalu besar. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan Sampai organisasi terbawah, tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung habiskan, kirim-habiskan, kirim-habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti, dua atau tiga hari yang lalu kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta. Saya yakin 5 juta itu bisa. sekali lagi tidak usah ada stok stoknya tuh yang adanya di bio farma yang lain lain cepat tapi